Dr. Handes Haji Muhammad Hatta, yang lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Beliau bersama Soekarno merupakan tokoh sentral perjuangan kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Juga sebagai wakil presiden pertama Indonesia, pada tahun 1934, beliau bersama Sultan Syahrir diasingkan ke Digul Papua Selatan dan ke Banda Neira karena dianggap membahayakan kolonial Belanda. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.